Tentunya semua gemes dalam tentunya semua pengen banget gendong BBL yang pastinya persahabat ya apalagi melihat BBL tertidur dengan manja Wow dipasingkan kakak Bilar ini pun persahabat banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan salah satunya dari Maeso Imah yang mengatakan Mimpi ketemu sama eyangnya yang lagi di kampung kata Maeya Wow, Masya Allah bangga bersahabat ya Maesho pun ikut berkomentar di postingan ini Dan kakak Pilar gercep juga menjawab Mimpi lagi ngajakin eyangnya ke Jakarta untuk jingukin dia Kayaknya sih katanya tuh Wow, <laughs> Kapan ya Maya Soimah tentunya tengokin cucunya mudah-mudahan saja Maya Soimah pun berkunjung ke rumah Leslar ya, Dan tentunya memberikan doa dan tentunya support yang terbaik untuk Abang El Masya Allah banget, pastinya ditunggu banget ya kedatangan dari Maya Soimah mudah Mudah-mudahan semuanya sehat dan semuanya bahagia ke kabar berikutnya para sahabat ini juga ada momen spesial ketika Bunda Inul berkunjung ke rumah Leslar Dan tentunya ini bahagia juga untuk kita semua Alhamdulillah BBL ini digendong oleh Bunda Inul Selaku oma dari Abang L ya Masya Allah Dan kita lihat persahabat di postingan ini Bunda Lesti dan Papa Bilar, inilah hak banget makan durian bersahabat. Ya, ternyata dari hamil, Dede Lesti Kejora itu pengen banget makan durian bersahabatnya, tetapi nggak diperbolehkan. Dan tentu sekarang dibalas dendam, kata Dede Lesti Kejora. Wow, <guluh> lahap banget ya makan duriannya masya Allah. Ini suatu kebahagiaan juga yang kita dapatkan, mudah-mudahan keluarga, rumah tangga, idola keseringan kita ini selalu diberikan kebahagiaan, langgung, dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. postingan ini pun di kembali oleh akun Senandung Anskor Leslar, ada kalimat caption yang dituliskan. Wah wow, bunda seneng banget tuh Sampai lahap gitu makan duriannya Jadi ngiler ya Sekarang mah boleh Gah atau papa Katanya tuh Kalau <gülüyor> dulu waktu hamil Gak diperbolehkan oleh kaget Rizky Bilar Dan sekarang tentunya balas dendam nih dari alasi kejorak Lahap banget persahabat ya Makan duriannya Masya Allah Durian tersebut ini Dikasih oleh bunda Ino. Wah, wow, Masya Allah banget ya Dan kita lihat juga Ke momen berikutnya masih di momen spesial tentunya persahabat ya ketika kakak Bilar dan bunda lesti makan durian dari bunda Inul dan di sini juga persahabat ya ternyata kakak Bila juga sudah mengikhlaskan kalau suara baby L atau abang L itu tentunya mirip bunda lesti wah wow. <tuh> ini seluar biasa banget persahabat ya mudah-mudahan saja suara abang L bisa semerdu Ibunda tercintanya dan tentunya dan kita selaku fans sejati mudah-mudahan selalu tetap kompak mendukung men support yang terbaik untuk idola kesayangan kita dan ke kabar selanjutnya perhatikan juga bersahabat ya ada momen spesial juga nih ketika hewan Akika. Yang dibeli oleh Papa Rizky Bilar tiba di rumah ya Masya Allah banget tuh Hewan Akikah Abang L Masya Allah ya mudah-mudahan acara Akikahnya diberikan kemudahan Diberikan kelancaran Dan berjalan dengan mulus tanpa satu halangan apapun Amin Kita selaku fans kita harus mendoakan yang terbaik Untuk kelancaran Akikah Abang L Ini sih luar biasa banget ya bahagianya kakak Bilar Mudah-mudahan, tentunya Abang El menjadi anak soleh, anak berbakti dan membanggakan kedua orang tuanya. Amin, masya Allah banget ya. Kita makin gak sabar melihat acara kikah Abang El yang akan disiarkan di Indosiar secara langsung. Mudah-mudahan, tentunya acara-acaranya membuat kita semakin bangga dan semakin bahagia. Kita ke unggah berikutnya juga. Ini adalah momen spesial postingan foto Abang El dan Baby Guzel ya Wow, mudah-mudahan besok juga nih Baby Guzel berkunjung Untuk tentunya mer meriahkan, meramaikan acara akikah Abang El Pastinya ini gemes dan cute banget kalau disandingkan ya <laughs>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 kalau bau bos kecil pelan-pelan ya, siap siap siap siap siap beli ini ah ngebut ngebut Halo. dia